deh. lagu ini. seksi <tuk> <tuk> Dia ini. kayaknya? kalah nih soalnya Timnya lemah ini. <tuk> ya, kalah deh. Kenapa sih? on guys, biar kita menang nih yes, akhirnya menang makasih ya Bersama aku jago juga, ya. Aku mau minta nomornya, ah. Bisa kenapa ya? perasaan aku boleh ngelajah itu tadi Zaa! Zaa! Zaa! Hah, capek tau ngejar kamu gua Kenapa sih? Ngakitin aja Itu loh katanya pengumuman juta sekolah udah keluar. Yaudah ayo sini, apa aja? Ayo udah sini, ikut! Oh, gila sih, si Neiza terpilih jadi duta sekolah. Iya sih, nggak heran. Eh, Neiza, selamat ya, kamu udah jadi duta sekolah. Makasih ya ya. udah mau ditahu, kaning dulu ya. Wah, selamat ya. Ternyata kamu yang terpilih. Iya, padahal aku kira kamu yang bola terpilih. Ke Jodoh berita sih. Kau sih yang kepilih, kan harusnya aku. Aku kan lebih oke dibanding Nelsa. Lihat aja nanti. Eh, kamu tahu kan kalau aku lagi deket sama cowok, dia ya udah tahu, udah sampai mana. apa minum, tinggal kirim aja, apa susahnya nih, gini loh, takutnya tuh aku gak sesuai sama ekspetasi dia terus nanti dia bilang gimana, aku ditinggal dong ih, eh, gak banget tuh hmm, kenapa gak pakai foto orang lain aja hmm, iya juga sih itu mau main boleh, tapi kalau gak ada ulangan, kita main ya mau main kemana? ke mall, bioskop mungkin? Ala no mau diajak ya, main. Ya kita kan ngajuin nanti. Dia ya, mah ceroboh terus. Ya masa diajak main nggak mau. <tuh> apa lagi di deket satu kebawah Ya kok tuh? Satu seorang sama kita gak? gak? Satu-satu kalian nanya-nanya Yungi, ujok apaan? dia beliau cerita Dan ini dia tuh gak satu seorang sama kita Aku ketemu sama dia itu dari NPR Dan kita telah kan ini juga dari NPR Kok ngambat? Kenapa yang deket? Gue Emang dia orang mana sih? Ini teman kalau gak salah Dari konor abu sih Semua sama kita gak sih Orang itu mirip Fiona ya, tuh kan mirip banget. Dia pasti Fiona. Halo Rah, kamu di mana? Aku udah sampai. Oke, aku tungguin ya. Aku Kalista, kamu masih inget gak? Mungkin kamu salah orang, aku gak kenal Kalista Ini kamu kan, gak mungkin aku salah orang Ya hey, maaf ya, tadi terlalu soalnya macam uh. ya. Tadi siapa? Gak kenal, soal Eh, Yaudah mengecewa orang, kita bahas yang lainnya aja ya Ini bunganya Nelisa ya? Follow up Kok gak di follow sih? Coba aku DM Kok di blog sih? Nelza ya, kamu masih ngetaku enggak? Ngarah ya? Iya, kamu nunggu apa di sini Sampai Nelza tuh? Oh, jadi ini kamu akut banget, aku sesuai Enggak di kok Tapi itu aku kencang oh, kalau IP kamu loh, tapi kamu blok Oh iya? Nama iya? Kan ya? IP kamu? Bukan tuh, ikiku bukan yang ini Masa sih yang aku belum tahu Hati-hati lah ya, kalau ngapas sesuatu di sosmed Yaudah ya, Nelja, aku duluan ya, kerjaku udah sampai Ya, udah hmm, Ini tidak sih, waktu kita nombor Kapan? Yang ada orang yang aku kenal sama aku, tapi aku nggak kenal sama dia Oh iya, yang waktu kita datang terus dia pergi kan? Iya itu Oh iya, emangnya kenapa? Andai tau, kemarin aku ketemu sama teman SMP itu Dia bilang dia nemu aku IG, semua postingannya foto-fix Kayaknya aku lihat ini ya. Oh. Maksudnya? Ya ada orang lain yang makin otaku buat identitas nih Hmm, bener sih itu, kira-kira siapa ya yang nge-flex? Duh nanti bisa lebih guna ya. Atau jangan-jangan kamu yang bisa Kok kamu duduk gitu sih? Alhamdulillah, mana ada sih saya duduk deh! kamu Kamu aku uh, sih, iya. soalnya kan Nanti sih, kita ini Kami, ada sama Ada sih, ini juga kita nih, banget Atau jangan-jangan ada yang gimana kalau kita sedikit kita sedikit aja ya Jadi, mereka mau tahu kita, ayo Kayak Fiona ya? Eh iya itu Fiona Hmm, Ngapain ya Biasa sama orang itu jangan-jangan Ada sesuatu Aku harus cari bukti nih Katanya mau ngomong penting, ngomong apa Jadi gini, yang waktu aku ngefakarin senilza Itu tuh hampir aja ketahuan tau Hah? Terus? Iya, jadi itu pas di sekolahan Mereka tuh pada ngebahas itu Dan untungnya aku pinter Jadi aku nunduh aja si Keisha tuh biar ya, seolah-olah si Keisha yang ngefakirin Padahal kan aku yang ngefakirin Hmm, benar kan, Fiona yang fight Aku harus kasih bukti ini ke anak-anak yang lain. Asem bareng yuk. Kamu tulen aja ke kelasnya, kemau oh, ya, ke kamar mandi. Iya, ini ya, ya. udah. Ih, eh, sok baik banget. Lihat aja kamu nanti akan bongkar semua kebencian. Eh, sebange tuh kenapa? Iya nih aku kesel banget sama Fiona. Ternyata juga kita selama ini benar. Dia yang mau si Nelza Oh iya, kamu udah dapat bukti baru? Iya nih nah, aku udah dapat. Ayo. Apa suhu jadi yang lain? Eh hey guys, aku punya video baru nih. Mesti kalian terkejut kalau lihat video dariku. Video apaan sih? Ya paling gak video gua sih kan video viral. Ih lihat aja. Ini maksudnya apa? Kamu yang eh, ini Iya, sebenarnya yang eh, kamu tuh si Fiona, bukan si eh, Aku eh, nyangka kamu kayak gini Ternyata kamu ya? eh, ya, eh, pertemanan eh, eh, eh, aja tuh kalian semua